Yang saya hormati Bapak-Ibu Guru Sido Kausa, Senagap Pendamping dan Guru Kelas 1. Kemudian Bapak-Ibu Panitia, Pelaksanaan Kegiatan KLK Kelas 1. Bapak-Ibu Wali Murid, Kelas satu yang saya hormati. Ini sudah mulai krimis. insya Allah berkah ya. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini mulai berangkat sampai pulang nanti. Diberi keselamatan, diberi kelancaran, dimudahkan kesehatan, dan sebagainya. Ya Allah, sudah hangout. Lebih semua lagi, are you ready? Yes, yes, yes. Nah ini mana suaranya bundanya nih gak ada semuanya nih ya harus lebih keras bunda gak boleh kalah ini ya coba are you ready? Yes, yes, yes, yes. Yang kedua kalau kakak bertanya sedang apa kita di sini jawabnya. Yes, yes, yes. Nah bersenang senangnya harus pipinya sambil se. Senyum, nggak berada di cemberut ya. Coba sedang apa kita di sini? Gerakannya nggak boleh lupa. Sekarang tangan kanannya diangkat ke atas, hop. Nah, tria bersenang-senang kita goyangkan tangannya seperti ekornya ikan. Bersenang-senang, ya. Sedang apa kita di sini? Sedang apa kita di sini? Ayo. Luar biasa semua, kita tepuk tangan dulu dong semuanya, luar biasa ya. Nah, baik untuk ada semuanya Sebelum kita lanjut lagi Di sini kita berdoa dulu Biar nanti kegiatan kita mulai pagi ini Sampai nanti selesai Dapat berjalan dengan lancar Dan semuanya senang. Saya minta satu orang Pimpin doa seperti di sekolah Angkat tangan Hah? Siapa yang mau? Siapa yang mau pimpin ada Ayo sini, ini siapa namanya? Ayo Najwa, Najwa, sini Najwa Coba tangan dulu dong Nah, sini sama kakak Najwa hmm. Ya, Najwa dipegang dulu untuk mic-nya Sekarang Najwa pimpin berdoa Seperti di sekolah nah. Ya Bagaimana? Jirokman Lu kok lupa biasanya kalau di sekolah berdoanya uh, Kita baca surat apa Oh Al-Fatihah Kita uh, baca surat al bersama-sama ya Barang-barang Satu, dua, tiga Bismillahirrohman Alhamdulillah Terima kasih banyak silakan kembali luar biasa semoga nanti dengan doa kita nanti kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar semuanya amin ya baik kalinya dilepas dulu saya kalinya lepas dulu ya baik semuanya are you ready biar kita lebih kompak dulu kalau kakak bilang satu semuanya tepuk tangan satu kali beserta dengan bunda-bundanya juga dengan kompak ya kita buktikan bahwa di sini semuanya Alkaosar bisa kom kompak dari awal dulu satu kompak ini bundanya malah agak kompak ini ya satu satu satu, satu. dua luar biasa belum beritahu sudah tahu kalau dua-dua kali luar biasa nih, ya kalian mau aja luar biasa dua satu dua tiga kalau tiga bukan tepuk lagi ya kalau tiga langsung dua tangannya diangkat ke atas kaki kanan diangkat teriak ke depan ha kita teriak sekeras-kerasnya ya ketika tiga tidak siapah ha coba dari satu dulu Bersiap satu satu Tiga, tiga, bunda-bundanya malam-malam. malam-malam ya. Bunda ya? Tiga, dua, eh, dua, dua, dulu. Dua, dulu. Kalau tiga baru teriak. dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, teriaknya bukan di depan, tapi kita boleh berhadapan-hadapan ketemunya. Ha, berhadapan-hadapan sama temennya sekarang ya. ya. Budanya dua, dua, satu, dua, tiga, tiga. Are you ready? Sedang apa kita di sini? Berserah. Hebat semuanya, kita Ya, luar biasa ya. nah sekarang di sini biar kita lebih semangat dulu setelah ini sama kakak akan diajak kita bersenam-senam dulu kita gerak-gerak dulu mau semuanya suara yang keras biar musiknya bisa berbunyi coba panggil musiknya kurang nah, keras lebih keras lagi panggil musiknya Siapkan kita kakinya tekan dulu hop. Boleh teman-teman Maju semuanya Boleh bantu juga semuanya Untuk lagi goyang-goyang lagi, lebih cepat lagi. Pegang hidungnya bundanya, hidung-hidung yeah. yeah. gitu ya, lagi. Hup. Ini yang paling seru sebelah sini, pegang hidung bundanya langsung tepok itu ya pelan pelan ya pelan pelan, pelan lagi pelan pelan, tambahkan pelan pelan dulu. Sekarang lebih cepat lagi, pegang. bebas bebas pegangnya, nah gini lah, pegangnya tangan ya. Jadi bunda bundanya harus mengarahkan adiknya supaya terus berjalan ke sebelah kanan untuk posisinya Dan di sini polisi akan mengejar dari sebelah sini, Nah lewat sini ke sebelah kanan. Jadi bunda bundanya juga segerakan untuk polisi supaya jalan ke sebelah kanan. Pegang tangan, pegang tangan, pegang tangan, pegang tangan, pegangan tangan. Pegangan tangan. Pegangan tangan, ya pegang tangan, ya, oke. Okay. Untuk polisi nanti bisa dibantu oleh tim fasilitator boleh ya. Kalau untuk uh, pencuri harus dikondisikan dibantu oleh bunda-bundanya ya. persiapan siap eh, pegangannya semuanya dulu. Jangan kedengaran tangan, kedengaran tangan. 1 dua, 3 2. Ayo diarakkan, Bunda diarakkan, diarakkan ya. Eh, Boleh sini agak sempat Ya Boleh sini agak tante ya nah sekarang untuk adiknya maju beserta bundanya mana bundanya nah luar biasa coba dulu dong itu panca cacing itu saya tanya bunda dua kali benar kembali ke tempat ya bunda kalau semut oh semutnya kecil ya kecil gerakannya gimana bunda harus ada gerakannya gerakannya ya kalau gacar bunda Oh besarnya gini besar ya. Gajah itu be? besar. Semut itu kecil, ular itu panjang, cacing itu pendek. Kalau semut. Semut Bunda. Iya. Oh, namanya besil gitu. <Gun> ya. Besil gitu ya. Dipocor semuanya ya. Kalau cacing Bunda? Cacing. Ya, pendek ya. Kalau gajah Oh besar, kata itu besar Kalau semut? Semut Kecilnya gimana bunda? Kecil Kalau ular? Pencah Iya, pencah <laughs> Gitu <laughs> Oke, tempat tangan dulu dantam bunda Silakan kembali dulu bunda, luar biasa Selamat beli Ayo, kita capu lagi Ayo, selamat beli Selamat beli, jangan beli di bawah ke belakang bulan Yuk, selamat Baik, jangan pinggang Oke, berikutnya Dulu Oh, Ya, ini Dulu di bawah kemana Stop dulu, stop dulu Stop, Nah, jangan nah dulu biar di sini <laughs> Sambil di check. Senang ya Di foto di foto mas, Juwaya. mas Juwaya. loh, kan buku Boleh sampai ngom. Oke okay, siap. siap. Siap. Sekarang. Ayo ini belum sampai ini Sekarang bola warna hijaunya Kakak masukkan. Oke, sudah siap diisi air? nggak ya. boleh takut, Pak. Oke, okay, satu Dua tiga. <Tis> t -t <t> <ölçe> Ayo, nggak boleh takut pak. Nanti kalau nggak boleh takut pak. Jadi nanti, nanti dicuci di sungai saja ya. Nanti mau ke sungai, lah habis ini. Oh. Oh, kita kan bawa baju kan lui, lui, lui. baju nah, tetap ditahan dulu dulu oh, ditahan dulu biar tapi kita tetap dulu kita sudah siap kakak Oke, siap kalau gak mau basah harus ditutup ayo ayo ditutup dulu ditutup halo ayo ditutup dulu. ditutup dulu ditutup dulu ditutup dulu ditutup ditutup ditutup ditutup ditutup, ditutup. ditutup. ditutup. ditutup. ditutup. bukan, boleh sekarang kelapa lagi. <laughs> mana kemana? Terus di rumah jalan. terus 倒閉嘴 Fatiman di sini, ya. Dapat <laughs> nah, <but> satu poin <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Karena TIK Langsung semua satu Kalau <laughs> mbak si iya nggak jadi donat put kamu tahu donat nah nanti di sana bisa dimakan warnanya hitam iya nah kayak gitu donatnya nah donat udah katanya tuh kalau Kaki. kaki mana kaki ini nanti di sini ya cepet Wow. oh ini yang bener ini. Wow, ya, iya. wow, pokoknya ada Rinsu. warna. Ada ganti warna Wih, kayak tentara beneran ini Malik ini. Wah, eh. <laughs> Ayo sini sini. Eh, yang di sini yang sudah di sini yang nanti kan main air. Ini bersih nanti. Main air nanti. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Ayo. Halo, Halo ya, sudah berangkat. Lihat sini. <cptain> Seru nggak? Wes <sir> detik nah, Ayo sana mis. Sekarang main air sambil dicuci ya bajunya. Ya untuk sebenarnya ada di awal bisa mengambil khusus untuk bunda-bunda ayah di awal atas ini kita bersama-sama. Jadi bisa menikmati untuk bisa mengambil di awal atas Ya, Kalau sudah sudah semuanya Jika bunda-bundanya untuk, bunda nelayan, bunda, bunda, ya. untuk bunda di Icy bu, ya, sudah, sudah fungsinya, sudah mampu. Ayo, kok kok ya? Goreng. Ayo Ayo, ayo, ayo. Ayo, Bapak. Oh, apa Ayo. Ayuh. Ayo. Ayuh. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. <laughs> kamu ditindur ada yang kecil yang kecil masuk itu kecil ini oh. oke, okay. yeah. oke <laughs> Oke, aku Halo, Kak Halo Ya, hai kau Ada arena Ada arena cantik, Santai Halo Halo Halo Ya, Fatima Adi semuanya dan juga Bapak Ibu Walimurid, boleh silakan untuk proses mengambil eh, buah itu, itu, itu. strawberry hmm. boleh dua sampai itu. lima buah hari nah, ini kita akan kembali ke. Mata. Mama baru sekali, baca. Kita semuanya satu buket buah tumpah itu susunya, pasah tumpah itu susunya kebalik masih ada nah? susunya itu lho? sudah sampahnya. <seksi> is plan and the plan and the plan and the plan and the plan and the plan and the plan ODAK <laughs> UNA Ya. <laughs> <Okay>. ada <laughs> arena Hahaha 号 Ada.